adat itu aturannya sesuai dengan kuku ayam yang didonong suai yang ditolong, jagam yang dijawet artinya peraturan adat, adat itu tidak pernah tertulis iya iya tapi selalu diunyak selalu menurun nah kalau ada itu masih dipakai iya betul betul kalau sempat ada tidak dipakai kapan kita lagi? betul betul Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel DDZ Official Alhamdulillah pada sore hari ini saya dengan waktu yang sesingkat-singkat mungkin ya Alhamdulillah bisa duduk langsung bersama beliau ini Yang mungkin bagi kita pemirsa, penonton DDZ Official ya tidak salah lagi ataupun ini uh, sangat terkenal sekali ya bagi saya. Beliau ini seorang panutan juga bagi saya yaitu Datuk Majosati ya. Beliau ini juga sangat aktif berorganisasi selain sebagai kepala desa ya. Dia juga sebagai pemantu adat ya Datuk Majosati dan juga baru-baru ini beliau uh, ini apa Pak Desi ya? Ketuanya perwakilan dari Beliau seperti itu ya. Bapak Beserial, ya, beruntung sekali penonton Deny Zeckio official yang hobi di pemerintahan ataupun di bidang adat ya, bisa kita meminta ilmu dari beliau ya. Dan juga saya dengar ini beliau juga seorang pengajar atau dosen. Dan juga sekarang saya dengar juga ini lagi menyelesaikan apa? S3 kabarnya, tapi nanti kita ceritainya Semoga ya, ya. <tuh> juga nanti bakal di doktor kebuatan ini. Ya, tidak berlama-lama bagi yang baru Stasiun di channel Rejizit Official Harap uh, subscribe ya Like dan share nantinya Agar selalu mendapat pemerintahuan uh, dari video terbaru kami ini Tidak berlama-lama saya minta kesempatan, uh, kesempatan kepada Datuk Kito ya. Demi nah, untuk sedikit berkenalan dan uh, memulai nanti perjalanan kita, silakan Dokter. Ya, terima kasih sahabat saya Pak Dedi. Ya. Pak Dedi, hmm. dan lagi untuk kita beliau juga kepala desa nih. Kepala desa yang nasar menurut saya ini disiplinmu beliau ini di kesehatan pak Dedi. Iya iya, ya, ya, datuk. Kesehatan. Hmm. Kemudian beliau mencoba menerapkan ilmu beliau di bidang pemerintahan, so, di kades. Iya, yeah. iya. <laughs> beliau sekarang menjadi kades gunung musu. Dan rupanya beliau juga youtuber. <laughs> ya, ini channel apa Pak? Dedi 3 Official. Dedi 3 Official. Dedi 3 Official. Iya, iya. Jadi bagi, bagaimana Pak? Jadi tadi baru sudah bergabung atau okay. mendapatkan ilmu-ilmu terus dari ya, YouTube yang di taja oleh Pak Deddy ini di like, subscribe dan share share iya, ya iya. dan jangan lupa tanda loncengnya ya iya, iya. Uh, tanda loncengnya biar tahu iya, betul, terkini betul. berita dari uh, YouTube Pak Deddy terima kasih Pak Deddy uh, semoga kami sama sama, -sama kami di Gades gimana tuh umur punya lekat tuan ya, Pak ini, ya. <laughs> <laughs> jadi Pak Deddy tadi mengunggung masalah uh, Tunggu dulu, dulu, Oh ya. Baik. Ya mungkin sebagian besar sudah tahu dengan kami, dan bagi yang belum tahu kami berkandung diri. Ya nama kami Sopian dengan gelar Adat Datuk Manjo salah satu pemangku adat di Sopudomo, di uh, Desa Pulau Badak. Dan uh, jabatan di pemerintah kepala desa sama ya. Pak Dedy. sudah berapa tahun tuh uh, tahun yang keberapa ini ini tahun kedua tahun kedua ya baru masih ke ya, ya. kedua tapi tidak ada yang kedua nah, <laughs> ke ya sudah marahin Pak Deddy Oke ya, lagi ya. tuh ya. ya dan uh, profesi apakah hmm. uh, pengacara hmm. dan juga penasir hukum hmm. Uh, hmm. Uh, kami juga sekarang lagi hmm. lagi ngajar juga di kita lah sampai ke Purworejo di Kedung Baru. Uh, dan lagi otw di Pak Deni. Ah itu dia. E Apa benar ya? Iya. s eh, lagi di Kota Padang. Iya. Selamat. Membuka pertandingan ya. Pak ini ya, ya. dia ke S2 sekarang. <tip> di Padang lagi. <tip> ya. Padang lagi. Nah, ini Youtuber kita nih, Pak kita nih juga ke S2 di Padang, bidang kesehatan. Di bidang kesehatan lagi. Jadi, beliau ke arah desa lanjutkan pendidikan studi kesehatan. Nah, kami juga lanjut pendidikan di UIN, dalam nah, hukum, hukum, hukum doktor ya, doktor hukum, hukum pidana. Jadi saya alhamdulillah di lin S1 hukum pidana, S2 hukum pidana dan alhamdulillah S3 ini juga hukum pidana. Nah, nah baik, itu tadi eh, singkat perkenalan dari Datuk Cito dan Bu nah pada seorang ini sepertinya perlu kita bahas apa ini ceritanya uh, uh, saya lihat Kulau Gadang, desa Kulau Gadang yeah. itu uh, saya melihat seperti uh, desa adat seperti itu ya yeah. karena saya memantau perkembangannya sangat kentau sekali adat di sana yeah. ditanda juga dengan wadahnya itu rumah adat itu ya yeah. uh, rumah adat itu seperti kita di wilayah Sumba gitu. yeah. nah, dalam hal ini mungkin bisa nggak bagaimana Datuk sebagai seorang kepala desa terpikir membuat seperti itu ya. mungkin ada yang mau disampaikan ke penonton ya. kita baik pemirsa uh, deddy z, -Z, z official ya Z Z official ya, ya, ya, ya. Z, z official ya. memang um, sampaikan pak deddy tadi uh, saya itu pecinta ada pecinta ada ya baik dan ya. juga sekaligus praktisi adat praktisi adat ya. E, karena saya juga e, sebagai pemuka adat ya Iya. kenapa sih cinta adat? karena peranata hidup kita ini sebelum agama itu masuk ya. Islam itu masuk ya. kita diatur oleh yang namanya peranata adat ya, betul -betul. jadi kalau orang nanya mana duluan kita ya. ya, adat dari agama ya, ya adat dulu dong oh, adat, dulu. adat dulu yang mengatur peranata hidup kita ini ya, ya, ya. berarti apa? berarti fungsi nenek mama dalam mengaku, kita berumah tangga, hidup berbohong kampung, yeah. itu dengan peranaka adat. Iya, okay. yeah. nah, adatlah yang menyusun kehidupan kita dari awal, sehingga masuknya Islam ke daerah kita ini menambah kuatnya posisi adat. Iya, yeah, iya, yeah. itu ada istilah, nah, tumbuh, tumpu saja, tumbuh, tumpu sejauh dan tumbuh tadi, tadi, tumbuh tadi, tumbuh Hada, manga, Ato, apa namanya ada mengacu sarap mengacu sarap mengacu ada melacak oh iya terus iya. kali nah kenapa demikian nah, betul saya ngajar ngajar di sesuatu -sel perguruan tinggi di Cukran Balung itu, itu mata kuliah juga mata kuliah komoda oh itu yang belum saya ya komoda ya, nambah nambah informasi bagian kuliah ini ya ya <tuh> ya saya ngajar di di universitas Persada buka iya, iya dalam pekerjaan oke, oke nah, jadi eh, alhamdulillah dan insyaallah doktoran saya hmm. itu juga kita mengenakan mengenakan juga, oh, dan, itu. Oh, itu. Oh, juga. Iya. jadi, insyaallah bakal pakar ini ya ceritanya ya Ah, ini ini, kita, jadi, kita yeah. jangan yeah. hanya senang saja yeah. tapi kita gelusi yeah. ada langsung yeah. Yeah. karena tadi kuncinya pada ini yeah. kuncinya bahwa pernata hidup-hidup saya ini awal itu diatur ya yeah. Yeah. selanjutnya Eh, saya, sebagai kepala desa dan setuju, sekitar Pak 5 persen, Menginginkan setidak-tidaknya kawan-kawan kepala desa di si ini ini. Ya. Segera membentuk yang diamanat oleh undang-undang atau setidak tidaknya tertuang dalam Permendagri Nomor 8 ya. Tahun 2018. Sudah lama, ya? Sudah lama, Sudah lama, Sudah 2 -2 tahun, ya. Udah 4 tahun, 4 ya? tahun ya? Sudah tahun ya? ya? Ini mengamanatkan kepada desa untuk segera membentuk lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa. Oh, oh. Nah, lembaga kemasyarakatan desa kok udah banyak terbentuk yeah, nih? Ya, yeah. ada LPM, RT RW, PKK, ada PKK, iya. ada pemuda, anak ya, ada pemuda, ya ya ya. Apa lagi LPM? MRM, nah, itu kan namanya lembaga lembaga ke masyarakat desa, lembaga yang resmi, ya, betul -betul. oleh desa SK-nya dari kepala desa. Tapi tunggu tuh, setiap desa kan ada niat lama bagaimana itu tuh? Nah itu jadi amanat dalam permenag tadi. Iya. Pak Dedi, ada dua yang diminta dibentuk. Satu lembaga ke masyarakat desa, yang kedua lembaga adat desa. Lembaga adat desa. Nah lembaga adab desa ini yang berukuran besar ini masih kalau di Kampar itu belum ada terbentuk, belum ada satu semacam. Belum ada. Inilah rencana, Insya Allah saya contoh memberikan contoh Desa Pulogadang. Mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan Pulogadang mengadakan musora desa untuk menggolkan lembaga adat desa, lengkap dengan perdesnya, lengkap dengan peraturan adatnya. Jadi dulu bahasa orang Kamparnya. Adat itu aturannya sesuai dengan kuku ayam yang didong, suai yang ditolong, jagam yang dijawet. Artinya peraturan adat itu tidak pernah tertulis. Iya ya. Tapi selalu diinjak. Selalu memenuhi. Nah kalau adat itu masih dipakai. Iya betul betul. Kalau sempat ada tidak dipakai, kapan kita lagi? Betul. Hilang deh kan? Iya. Nah makanya karena sudah canggih dan aturan regulasi serah sudah memadai, hmm. iya. Apa soalnya di desa kita bikin lembaga ada desa? Artinya apapun aturan yang biasanya turun-temurun itu kita tulis, tulis. menjadi sebuah peraturan ya. perdesaan. Perdesaan itu. Siapa yang melo ini? Ini ya. ya, lembaga ada desa. Ya, ya, ya. nah nanti BPD, ya kan? Mengajukan hal ini kepada kepala desa ya, ya, ya. dan diadakan musyawarah bersama antara BPD dengan lembaga ada desa. Sekarang lembaga desa terbentuk. Dia ada dua perdes. Ya, ya, ya. Pertama perdes pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat. Desa. Betul sekali. Betul. Terbentuklah contoh lembaga adat desa Pulgadang. Ya. Kemudian lembaga adat desa Pulgadang mengeluarkan aturan okay, adat. Iya, yeah. yeah, okay. perdes yeah. ada yeah, yang berisi norma-norma hidup masyarakat adat desa. Bagus. Contohkan Pak Deddy A -a -a. Kalau kita di Bibliotech Kampang, adat yang kental itu, uh -huh. pertama ke rumah iya yeah. uh -huh. menanggap rumah itu adalah Tuhan ya? ya, yeah. yeah? jadi ketika kita menanggap ke rumah, uh -huh. soko rumah itu dipanggil karena yang berhak menanggap rumah itu adalah soko rumah betul betul betul kemudian membutuhkan anak, sudah -huh. rasul yeah. Ya ya. Terus kita memanggil adat ini. Iya yeah, iya yeah, yeah, betul betul. Akikah akikah yeah. ya. Termasuk hukum syariah di sana yeah, juga. Ya yeah, yeah. memandikan anak. Iya yeah, betul lalu anak. Wajar. Iya iya Diringilah dengan hukum-hukum syariah waktu itu Hiburnanya yeah. berjanji. Iya. Yeah. Sorokal. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Apalagi kan. Yeah. Nah ini kita tuangkan dalam peraturan desa yang berbentuk peraturan adat hmm. kita tuangkan dengan perdes norma-norma hukum adat kesejaan hmm. sehingga ini menjadi suku produk hukum yeah. hiraki hukum di dalam desa itu kecuali dulu tidak ada undang-undang desa hmm. tidak ada hak fitur kita Pak Demi, untuk bikin aturan dan uh, regulasi yang ada hmm. nah sekarang kita punya punya kekuatan itu kenapa tidak kita lakukan? Oke. nah lah saya dorong kawan-kawan kepulauan Sel C provinsi dia, se tidak sekampar? Iya, se ya. Meskipun belum ada perbuk, nah, ini ke ini Malangnya kita ini. Iya iya iya. Ya. sampai hari ini perbuk belum ada mengatur tentang uh, lembaga adat desa Apalagi perbuknya? Apalagi perbuk? Ya, ya, ya. Nah, cuman ingat di Kampar sudah keluar yang namanya uh, perda tanah ulayat. Oh iya, iya, iya, iya. nah perda Tanah Layat, salah sehat tahun tahun nomor 9, tahun 99 Ini masih Pak Bupatinya Pak Bensabli. Oh, iya, iya. Nah di sana ada tertulis tentang uh, keabsahan nenek mama pengulu itu pengulu seperti apa, ya? ya iya, iya. Salah secontohnya pengulu yang satu adalah pengulu tanah Mama yang sudah dinobatkan. Ya, iya, iya. Contohnya, ya. Iya, iya. ya nah termasuk akan mulai dan sebagainya itu di Kampar nah sekarang kita yang belum ada itu adalah perbuk tentang pembentukan LAD uh -huh. ini kami juga kepada desa juga Ketua di Siliau uh -huh. mendorong bagian hukum penda Kampar uh -huh. setidak -tidaknya dinas dengan STMD Kampar uh -huh. untuk segera membuat draft uh -huh. draft ya tentang perbuk uh -huh. LAD ini nah itu saya potong sedikit tuh. Nah Kemungkinan nih, menurut datuk kita, ya dengan adanya LAD ini, seberapa jauh keuntungannya bagi jalannya Roda Penyelitahan? Oh iya? Saya malah dalam disertasi Dr. Nanti, iya, saya uh, uh, uh. bikin insya uh, Allah kaitan, kaitan atau implikasi hukum adat terhadap hukum pidana. Iya, iya. Nah, nah. Jadi kalau kita sudah menegakkan aturan adat, ya kita ingin bercita-cita nih Pak Dedy kita sebagai uh -huh. kades dia yeah. tidak ribet lagi kita nanganin masalah pertanyaan masyarakat oh. desa dikit-dikit ke hukum secara pertama kita berbagi rasa dengan Nenek Mama ketika yeah, betul -betul. terjadi konflik interest konflik yeah. interest atau perselisihan antara anak kepungaan yang yeah, pentingnya yeah. ada warga kita yaudah kita punya Nenek Mama jangan kita langsung ke desa yang menyelesaikan yeah. yeah. panggil namanya Nenek Mama suku domo berantem dengan tosisisi paham dengan maknya suku pian ya. ya. panggil putu sukunya kita ya. bak ke rumah adat ya, ya? nah itu namanya uh, uh, sistem hukum uh, apa namanya progresif ya untuk penyelesaian hmm. hukum secara musyawarah ya. itu boleh kenapa tidak iya iya betul ya? hmm. boleh boleh dilaksanakan itu kesimpulannya bakal mempermudah kerja pemerintahan nanti. Betul, lembaga kita. Iya hukum juga kan. Betul, nah itu baru internal. Iya Eksternalnya apa? Uhum. Kita pengen nanti hukum pidana yang ber, berbentuk atau bernuansa tipis, tindak pidana ringan, kita jangan lagi bawa kerana kepolisian. Iya betul Ya, kita selesaikan di peradilan Anda. Uhum. Jadi setelah lembaga adat desa selesai di didirikan uh -huh. kita bikin undang-undang pidana hukum adat uh -huh. dan hukum-hukum yang ada ya hukum tidak pidana ringan uh -huh. itu diselesaikan di pengadilan saja nggak usah lagi bawa ke, ke ranah ito, ito, ito, hukum ke polisi nah ito. jadi azas hukum kita yang azasnya adalah uh, azas cepat murah ya yeah. yeah? yeah, uh, <laughs> terjalankan dengan adanya program yeah. lembaga adat ini. tapi dengan catatan LAD itu sudah ada ya sudah ada sudah ada kalau yang sekarang sebelum ada lembaga adat mungkin mereka tidak nggak bisa kita nggak ada dasar hukum nah. ya yeah? nah jadi tindak pidana ringan ini akan mengurangi beban pemerintah uh -huh. kita contohkan mencuri ayam uh -huh. ayam itu harganya cuman rp lah iya mencuri ayam kemudian diajukan pengadilan dengan biaya 1 ayam yang, yang, yang hilang tuh hanya 80 ribu ya. menyelesaikannya Boleh, dengan 100 ya. itu boros kan? boros nah ya. itulah rencana kita mau memenuhkan lembaga desa serta uh, membentuk peradilan adat di desa kita nah. akan bercita-cita seluruh desa lah saya dorong ya, ya. saya pengen dorong supaya terjadinya adanya hukum Penyelidikan hukum di pengadilan di peradilan adat uh, yang ada di tidak desa, okay. itu yang kita inginkan Pak Dedi. Oke okay, oke. Okay. Dan bisa nggak datuk gambarkan selain itu kerja eh, kerjaan lembaga adat desa itu, apalagi kira-kira uh, ranahnya? Oh, kegiatan mereka itu nanti. Oh iya banyak itu itu kan segi hukum. Iya sejukung. Iya. Nah, Diadat itu kita berbicara ada budaya, uh -huh. ada tradisi. Iya. Uh -huh. yeah. Nah di sini kita ada lembaga pengembangan oh, pengembangan iya. tradisi adat dan budaya. Iya yeah, yeah. iya. Ini kan ke sektor pariwisata desa. Oh seperti itu yeah? pengembangan ya. Pengembangan tradisi. Iya. Yeah. Sekarang sudah hilang di Kibubano. Yeah, iya. Yeah? Oke. mulai hilang. udah mulai hilang, nah, udah mulai hilang yeah. ya kan. Yeah. Kemudian Basi Sombao. Iya, benar. Ya. Ini Bali Moka. Bali Ini kan bukan jalan menjalang juga ada, Iya, jalan menjalang setelah uh, lebaran, habis iya. lebaran itu sudah mulai lah. Iya, betul benar. Iya. Yeah. Sama yang tadi Bapak Oma. Iya, -mada, ya. iya. Jemamak lah kan. Iya, Nah, jadi ini yang harus kita uh, bina ke depannya lagi, jadi mm -hmm. lembaga desa ini perlu juga untuk menata dan kembali nilai-nilai adat dan budaya dan tradisi masyarakat kita yang sudah mulai tergerus oleh kemajuan zaman yeah. sehingga ketika ada pesta di rumah kita hanya pesan malukin 3 juta selesai pada kesan di hanya 5.000, betul ya? Nah, uh, uh. hanya dengan bikin mie ayam yeah. kan? selesai. selesai ya? ya? Selesai. Ini kita tiga juta dengan yeah. tidak ada nilai tradisi, kita sanggup. Betul, nah, sanggup. Ini kita hambat, Pak. Ini kerjaan kita kepada sahur, ya, Untuk menayung me me me me me me ini, yeah, yeah, yeah, yeah. nah ini jadi selain ada sektor hukum adat ada juga sektor peningkatan tradisi dan budaya. Nilai-nilai adat kita, nilai-nilai tradisi, mulai tata cara berpakaian, iya, iya. Ya. mulai tata cara berjalan, bertamu di berjam jam, berjembatan di rumah, iya, iya, warga, iya. Iya. dan keenek-keneknya, kan jarak di iya. iya. tanpa ada 15 malam, 15 malam, 15 jam 15 malam, ya 12 malam, 15 malam, 15 malam, 15 malam, malam, ya. Tanpa dengan bergaul, semerangan, hmm. itu luar dari adat kita luar dari ajaran adat kita itu yeah. kita tumbuh kembangkan melalui lembaga yeah. di desa, diharapkan ke depannya, menganggarkan dana yeah. untuk pengembangan adat lembaga yang yeah. nah, pemberuni mamak itu dikasih honor yeah, yeah, selain kita ngasih honor guru ngaji yeah. yeah, kita juga yeah. ngasih honor nenek mamak yeah, tapi tunggu perbu atau regulasi lah nah, tunggu regulasi, yeah. ya, regulasi, kita uh. bikin regulasi Iya. Yeah. Yeah. Yeah. Nah kalau pelanggan seolah tanpa menunggu perbuk ya yeah, sama kita juga nah. ada kasih uang ini. Iya. Yeah. Apa namanya? Silentik ya. Silentik. Yeah. Nah, juga lembaga ada paling di. Yeah. Saya nanti pelanggan tuh hanya mengacu paper permanagen tadi Permanagen saja. Iya. Enggak, enggak mesti menunggu ya. Yeah. Enggak mesti menunggu perbuk mm -hmm. <coughs> Saya laksanakan nih siapa namanya Arjen? Arjen. Iya, iya, betul betul. Arjen, iya, iya. Kalau bidang agama, sudah cukuplah superdemonution kita yang, yeah. yang membidanginya ya. Iya, betul. betul. Tapi sudah banyak yang iya, harus iya. saskan. Yang bagaimana tawas sudah bertumbuh kembang. luar iya. biasa ya? Uh -huh. Nah, sekarang ada ini siapa? Iya. Siapa yang ingin menjaga adat kita nih? Iya, siapa yang kembangkan adat tradisi dan budaya ini? Iya. hanya kita pak Kalau lagi sepuluh tahun, 20 puluh tahun benda apa nggak tahu hmm. bagaimana perkembangannya Pak Deddy? Iya, iya, iya. Nah ini salah satunya channel YouTube Pak Deddy ini iya. juga sangat berguna untuk iya, iya, iya. untuk sekedar tahu kenapa ya iya betul iya, sekali, memang sangat ini sekali brilian sekali ya pemikiran <gir> calon dokter kita ini bisa lah bersama-sama kita iya sama-sama ya. semoga nanti dengan mudah-mudahan cepat terlaksasikan apa yang diindikan oleh datuk kita ini ya <gir> <gir> <gir> lembaga adat desa <gir> <gir> <gir> <gir> yang memang sudah ada di uh, ini teman lagi sudah ada tapi kita belum melek, terlambat ya. terlambat kita pemerintah daerah kita. kita terlambat hmm. mengeluarkan perbuk iya betul kan. hmm. kemudian Perbuk uh, juga belum keluar iya. ya, tentang Tentu. bagaimana eladi ini tuh. Ya. Tuh, tuh, tuh. nah mungkin sudah ini tidak terasa sudah sekitar 15 ya, menit hati, lebih ya kira-kira ya. bisa kasus ini kesimpulan atau penutup closing statement ya, ya. Lah, bahasa, ya ini. baik, terima kasih, pak Deddy jadi, yeah, yeah, yeah. jadi uh, sahabat dan kawan-kawan dan pemerhatian ada di seluruh provinsi Riau yeah. dan di dikumpulkan kampan kami sebagai kepala desa juga akademisi dan juga praktisi hukum yeah. meminta kepada seluruh sahabat dan para kepala desa yeah. untuk mendorong berdirinya lembaga adat desa yang ada di masing-masing desa. Betul, okay. Kalau desa adat rasanya kita agak sulit mendirikannya di yeah. mana nih? Uh -huh. Karena kita sudah uh, banyak suku dan banyak betul uh, apa namanya uh, tradisi ya. Yeah. Nah untuk lembaga desa. Ini kami, sebagai Ketua Desa, juga sebagai kepala Desa dan pecinta Desa. Nah, mari kita sama-sama mendorong begini lembaga desa. Kapan lagi? Kampar yang dikenal dengan desa yang berada ya. Ya, di bawah payung panji Andiko Proprek, di bawah pimpinan Nini Radu Dubalai ya. yang berpusat di Morakaku, ya. di kota Kampar. Ya, kapan lebih kita menghidupkan Terus dari adat kita. dan belayah kita ini? Yeah. Kalau bukan kita putra kampas sendiri, enggak kita. mungkin putra lain akan yeah. menghidupkan adat kita ini Nah ini kita dorong yeah. kepada semua stakeholder, mulai pemerintah, daerah, sampai ke desa, yeah. untuk segera mendirikan lembaga adat yeah. Tempat pusat bernaungnya adat tradisi dan wilayah, kita tahu pun ada yang ada di kampung halaman. kita luar biasa sekali ya, cukup Mereka, ya. ya ya semoga apa yang kita impikan bersama-sama ini cepat bisa terwujud Insya itu dan bakal membawa ini uh, kemasalahan banyak orang-banyak Insya Allah mudah-mudahan mungkin cukup dulu waktu Oke. Okay. ya datuk kita ini Uh, sangat sibuk sekali Sangat sekali Beruntung sekali ya Bagi kita sudah mendengar sampai habis Dan melihat, menonton Bakal <tuk> mendapatkan Informasi yang sangat tertuju Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh